Yo everyone, welcome back on Watch YouTube channel Di video kali ini, lagi-lagi gue akan mereview Mungkin bukan um, new arrival-arrival banget sih Tapi gue tetap aja mau bahas karena menurut gue ini keren Dan gue harus share sama kalian, oke? Okay? Yang gue bahas ini sekarang adalah ini dia Brand dari dan yang gue bahas di sini dari family-nya si Hull Nah tapi yang ini adalah Hull Chronograph dan California Dial Gue sih sebetulnya kalau dari segi desain ini keren Braceletnya juga Jubilee dan gue juga senang. ini keren banget Walaupun uh, gue itu bukan pengguna chronograph ya yeah karena biasanya dialnya kelihatan sibuk banget rame dan gue nggak gunain kayaknya ribet banget tapi ini keren komposisi sub dialnya juga masih enak dilihat dan posisi date-nya ini juga masih enak dilihat kan memang udah sempet uh, ada tuh ya Hull California juga yang talinya leher yang dulu nah tapi itu ada perbedaan perbedaannya kalau yang dulu itu big date ya jadi uh, disebut big date karena dia ada tanggal besar 2 tapi di posisi angka 12 nah kalau sekarang ini udah dipersimple lagi di posisi angka 6 tapi Windows Date nya tetap yang standar ya bukan Big Date lagi nah sekarang gue mau bahas ke bagian movement nah kalau movement nya si Hull California Chronograph ini dia menggunakan Quartz Movement dengan kaliber TMI Mecha Quartz VK64 ya. Nah kalau power reserve gue gak perlu jelasin lah ya. Karena ini bukan otomatik. Nah untuk case-nya ini stainless steel. Terus untuk glass materialnya dia udah menggunakan sapphire crystal. Dan untuk uh, back case-nya ini tetap si solid ya. Solid dengan logo Spinnaker yang baru. Nah untuk diameternya itu ada di 42mm. Sporty, tactical tapi eleganya juga dapat ya ini keren banget dan diameter 42 ini untuk model chronograph yang biasanya syarat dengan sporty look ini masih bener-bener pas banget di pergelangan gua yang diameternya kurang lebih 14,4 ya dan untuk ketebalannya sendiri juga cuma 15 mm emang sih kalau diukur dari penggaris 15 mm kelihatannya tebel tapi ini feelsnya enggak tebel kok ini pas banget Nah untuk look widthnya ini kurang lebih ada di 22 mm Jadi buat kalian yang suka gonta-ganti strap jangan salah pilih ukurannya ini size nya 22 mm Dan untuk lock tolaknya ini cuma di 47 mm dan dia model locknya juga nggak lurus, kayak tanduk, ya. Dia lebih ke bawah, jadi masih uh, ergonomik lah desainnya. Untuk finishingnya, ini matte black. Warnanya dia matte black, sama ada di beberapa parts yang finishingnya polish. Ngomong-ngomong soal mecha quartz itu, apa sih? Nah, mecha quartz itu movement dari uh, TMI Seiko. Sebetulnya dia quartz, tapi untuk fils waktu kalian gunain kronografnya itu filsnya. Modelnya kayak chronograph di jam mechanical atau automatic, ya. Jadi, itulah yang dinamakan dengan meka quartz. Contohnya, waktu gue aktifin kayak gini, nah, dia ini kayak ada bunyi klik kayak chronograph di jam automatic atau mechanical, ya. Terus, detiknya juga gak satu-satu kayak chronograph yang lain, tapi dia lebih ke sweeping, kayak jam automatic saya begitu di stop and reset dia langsung flyback jadi itu kurang lebih uh, mecha quartz ya nah ini yang gue pegang adalah california hole dengan kode SKU sp 592 ya. nah untuk kuncinya sendiri dia cuma 3 folded clasp with double push sayangnya sih nggak ada secure locknya gue suka banget biasanya kalau ada secure locknya tapi it's okay sih ini juga udah cukup kuat kok selama kalian pake ini di abuse ya ini gue biasanya bukan penggemar hitam tapi jujur gue bilang ini warna yang menurut gue paling keren nah untuk yang lain buat yang kurang nyaman dengan full black nah gue ada opsi ini ini gue juga suka karena dialnya Gradient red ya Jadi warna merahnya itu bener-bener kayak uh, Red blood gitu ya Atau red heart, red blood, merah hati lah Model uh, case-nya warnanya juga warna stainless steel ya Warna aslinya Finishing-nya juga uh, high lines atau brush Ya yeah, brush-nya tipis banget Untuk di bagian bracelet-nya sama lock -nya. Nah tapi untuk di upper case yang sebelah sini Ini finishing-nya polish Untuk back case-nya juga ini kalian lihat Oke, jadi buat kalian nih biasanya yang suka jam-jam yang ada chronographnya dong, yang ada tiga crownnya. Nah ini sebetulnya bukan crown semuanya ya. Kalau ini crown, yang ini namanya pusher. Dua ini pusher, yang satu push untuk start, yang satunya untuk restartnya. Nah untuk water resistancenya, karena ini bukan jam diver, jadi dia water resistance nya ada di 100 meter ya tapi jangan salah walaupun 100 meter dia juga punya yang namanya screw down crown nah screw down crown ini gak cuman di crown nya aja ya untuk di pushernya atas ama bawah ini juga ada screw down crownnya jadi kalian nggak kalau misalkan kebetulan lagi di air-air atau lagi berendam ini nggak akan accidentally kepencet terus airnya masuk ke dalam so jangan lupa ya kalau lagi mau aktivitas yang seperti itu ini dikunci tapi tetap ini bukan jam diver ya Nah gimana gue bilang walaupun ini nggak anget-anget banget tapi masih keren kan dan ini menurut gua wajib koleksi sih wajib koleksi so kalian yang uh, udah penasaran cek web kita ya di jamtangan.com ini namanya Hull ya H U with double L atau lim ketik aja 592 terus buat yang uh, ada pertanyaan sebelum gue close video ini kalian pertanyaan kalian atau next bakal apa yang mau dibahas boleh silahkan tulis di kolom komen ya terus jangan lupa subscribe, like, terus di share ya kalau yang gak suka juga klik tombol like nya oke okay? karena biasanya gue bakal ada Video yang mengandung unsur surprise-surprise. Jadi jangan lupa subscribe ya. Supaya kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. I think that's all guys. See you on the next video. Happy hunting and happy shopping. Bye.